Assalamualaikum Kak. dari awal supaya mengerti Aku boleh ganggu waktunya sebentar enggak? Boleh, uh, mau ya. sambil di sini enggak apa-apa ya? Jadi gini Kak, aku kan tadi ke sini ya. Udah duduk di sini sih sebenarnya tapi kota aku ketinggalan kota. kota iya tadi kayaknya disitu ada kota sih. mana ya kotanya aku lupa tadi aku tuh nyariin kota di sini di situ tadi di bawah oh nggak ada ya nggak oh, ada ya di mana ya kotaku oh, itu kali ya, ya susah kota ya. gimana ya tadi kotanya atau di sini ya kakak tahu nggak kota abah? Tidak tahu ya. Kakaknya gila. Mana aku tahu? Kotanya itu kota sadar ya, bahwa aku itu mencintaimu. Tidak bisa hilang sabar dinginnya tunggu mau bilang. Ya nah, pokoknya bukan gombal Terus terus aku gabut sendirian gitu. Terus terus sebenarnya gak kenalan. Iya. Nama kamu siapa, Pak? dulu dong. Siapa, Pak? Yang keras dong Faiza. Faiza. Nama panjangnya? Nama kamu panjang ya. tapi kalau ratusan nanti bakal jadi satu. Saya Kamu asalnya dari mana? Malang. Jawa Timur berarti ya? Sama berarti aku juga jadi Malang, lah Aku malamnya kamu mana? Bandulan. bandulan Sama berarti Aku juga bandulan Enggak, ya maksudnya nanti loh Ketika aku jadi suami kamu kau percaya Sepu janji Karena ini suang Sepu Oh Janji Caka sendiri oh di sini gabut cari temen gitu, Karena Aku bukan orang di sini, ya. aku tuh sebenarnya dari Ponorogo, Jawa Timur? Jogja itu rame, ya? Rame banget, iya enggak? Kamu udah berapa kali ke sini? Tiga kali, udah ke mana aja di Jogja? Terutama yang terus, parang kritis. kritis. terus, oh, apa? Tuh aja. Kamu pernah nggak ke tempat di Jogja yang paling indah itu di mana? Di tahu. Tempat Jogja yang paling indah itu di sini ketika aku bersama sa udah malam juga nih ya kamu mau mana nih Aku pergi, aku mau nitip kata buat kamu. Gitu. Tapi sambil bisikin aja ya. Soalnya aku takut orang lain tahu gitu. Bisikin aja nggak apa-apa ya. Agak dekat sini nggak apa-apa ya. Dekat sini, kurang dekat. Dekat aja, dekat aja. Kurang dekat tuh, aku oh, nanti jatuh. Kurang dekat, jatuh ya. lagi lagi ya, ah. dekat sini aja gak apa apa aku ya. mau pergi nih buru-buru ya, nih aku ayo lah kan. aku, aku bisikin nih ya udah aja gak bakal ya. aja bakal aja, ya. aja. nanti jatuh yang gimana Ada, ayo, ayo. enggak aku sayang kamu